Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kita, Mr. and Mrs News. Roket bulan sistem peluncuran luar angkasa atau space launch system NASA dengan kapsul astronot tanpa awak akan meluncur tahun ini pada tahun 2022. Roket setinggi 58 meter itu dijadwalkan berangkat untuk misi pertamanya ke luar angkasa tanpa satupun manusia. Ini akan menjadi perjalanan uji coba penting yang telah lama tertunda untuk program Artemis NASA, program dengan dana miliaran dolar Amerika Serikat untuk mengembalikan manusia ke permukaan bulan sebagai latihan untuk misi masa depan ke Mars. Di bagian paling depan atas roket ini ada kapsul astronot Orion NASA yang dibangun oleh Lockheed Martin Corp. Ini dirancang terpisah dari roket luar angkasa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 Orion adalah pesawat luar angkasa NASA yang baru untuk astronot. Pesawat luar angkasa adalah bagian penting dari misi Artemis NASA yang mencakup pengiriman wanita pertama dan orang berkulit berwarna pertama ke bulan. Orion menggunakan konfigurasi dasar yang sama dengan modul perintah dan layanan Apollo yang pertama kali membawa astronot ke bulan. Tetapi, dengan diameter yang lebih besar, sistem perlindungan termal yang diperbarui, dan sejumlah teknologi modern lainnya. Ini akan mampu mendukung misi luar angkasa jangka panjang dengan waktu awal aktif hingga 21 hari ditambah kehidupan pesawat luar angkasa diam selama 6 bulan. Selama periode diam, dukungan hidup kru akan disediakan oleh modul lain seperti yang diusulkan Deep Space Habitat. Sistem pendukung kehidupan, propulsi, perlindungan termal, dan avionik pesawat ruang angkasa dapat ditingkatkan seiring dengan tersedianya teknologi baru. Pesawat ruang angkasa Orion mencakup modul kru dan layanan, adaptor pesawat ruang angkasa, dan sistem pemadaman peluncuran darurat. Modul kru Orion lebih besar dari Apollo dan dapat mendukung lebih banyak anggota kru untuk misi jangka pendek atau jangka panjang. Modul layanan Eropa mendorong dan memberi daya pada pesawat ruang angkasa serta menyimpan oksigen dan air untuk astronot. Orion menggunakan energi surya daripada sel bahan bakar yang memungkinkan misi lebih lama. Adapun bagian-bagian pesawat Orion sebagai berikut. Yang pertama, Launch Abort System atau LAS. Sistem pembatalan peluncuran diposisikan di menara di atas modul kru. Bisa aktifkan dalam midly detik untuk mendorong kendaraan ke tempat yang aman dan posisi modul kru untuk pendaratan yang aman. Yang kedua, kru modul atau modul kru Orion. Modul kru Orion adalah kapsul transportasi yang dapat digunakan kembali yang menyediakan habitat bagi kru, menyediakan penyimpanan untuk bahan habis pakai, dan instrumen penelitian berisi pelabuhan dock untuk transfer kru. Modul kru adalah satu-satunya bagian dari pesawat ruang angkasa yang kembali ke bumi setelah setiap misi, dan berbentuk purustom 57,5 derajat dengan ujung belakang bulat tumpul, diameter 5,02 meter dan 33 meter panjangnya, dengan massa sekitar 8,5 metric ton. Yang ketiga, service modul atau modul layanan Eropa. Modul layanan Eropa adalah kontribusi Badan Antariksa Eropa untuk pesawat ruang angkasa Orion yang akan mengirim astronot ke bulan dan sekitarnya. Modul layanan mendukung modul kru dari peluncuran hingga pemisahan sebelum masuk kembali. Modul ini menyediakan air dan oksigen yang dibutuhkan untuk lingkungan yang layak huni, menghasilkan dan menyimpan tenaga listrik, dan mempertahankan suhu sistem dan komponen kendaraan.